sobat sekalian ini adalah dendrobium bigibum atau anggrek larat dia merupakan dendrobium yang cepat rimbun banyak sekali produksi anakan akan ya, variakan untuk memisah atau menyebut ya batang atau blok dari dendrobium parat atau bigibum ini rimbun banget seperti ini ya nanti kita akan tempelkan ke papan split pinus atau pine bark seperti ini pakai benang kita akan pisah ya kita lepas dari medianya. Kemudian media lama ini kita bersihkan supaya mudah untuk propagasi atau pemisahan bebeknya. Pemisahannya nanti minimal dua beb, dua Sebenarnya satu-satu juga bisa, cuma nanti kelamaan untuk keluar tunasnya ya. Karena semakin banyak bebeknya, nanti cadangan makanannya itu akan semakin banyak sehingga dia mempunyai energi untuk memproduksi tunas baru kita bersihkan ini eh, padahal tadi habis dibel ya sama kamu kita kotorin lagi ini eh, udah ada untuk media arangnya dan kita pakai alat bantu saw kita dapat satu. kemudian kadang ketika kita membuka media itu, di dalam itu ada hama kutu putih atau kutu kebul ini seperti ini selain menyerang daun, mereka biasanya masuk ke dalam akar contohnya kena kutu nah ini kita bisa atasi pakai pestisida khusus untuk kutu daun kita pisah lagi Ini ada yang tiga blok, karena kecil ya. banget. Biasanya tetap ada korban yang seperti ini ya. Ini tetap kita tanam, dan tetap bisa tumbuh. Yang kita tempelkan ke pine bark. Tidak usah dikasih apa-apa, nggak -apa, masalah ya. Tinggal begini. Kalau mau dikasih moss dikit itu bisa sebenarnya. Si kita ikat dengan benang. Jadi tinggal kita Gantung Sekarang kita rapikan nanti dalam beberapa minggu biasanya akarnya sudah jalan dan sudah nempel letakkan di tempat yang kena hujan boleh kemudian karena ini termasuk dendrobium yang suka sinar matahari jadi tempatnya jangan terlalu teduh saya matahari 70-90% supaya daunnya tidak rontok kalau dendro yang suka panas, tetapi ditempatkan di tempat yang terlalu teduh daunnya akan rontok biasanya Nih, sudah jadi mudah banget ya, ini kalau misalnya ini masih mau rebah gini, batangnya salah satu kita bantu pakai benang. nanti biasanya kalau akarnya sudah nempel, dia akan tegak Bantu dengan benar, mudah banget ya, Sobat! Bisa praktekin di rumah untuk menjaga supaya dia tidak drop. Sobat bisa menyemprotkan larutan ZPT zat pengatur tumbuh ya, yang biasanya banyak dijual di toko pertanian yang mengandung sitokinin, diberlindung auksin untuk membantu mempercepat pertumbuhan. Akar terutama kemudian tunasnya, dan supaya daunnya tetap utuh, tidak kompor.